Mana lagi nandini selama tiga hari ini ibu diganggu tikus untung saja penghuni kos baru ini mau mengusir tikusnya penghuni kos Iya itu dia dia anak kos baru di sini, Chris Raj. dan ini dia putri sulungku, Nandini kau? ya aku. berapa kali kau harus bertanya? dia kos di sini? dia tidak boleh kos di sini, ibu. kenapa? Aku sudah bayar uang kosnya Persyaratan apa lagi yang kau minta? Syarat pertama untuk bisa tinggal di sini Kau, Chris Raj, tidak boleh tinggal di sini Ibu, kembalikan uang kos padanya Dia tidak boleh tinggal di sini Tapi bagaimana dengan perasaan yang sudah aku berikan pada rumah ini? Setelah sekian lama, akhirnya, aku menemukan rumah ini. Setelah di sini, aku tidak kangen rumahku lagi. Setelah bertemu ibu kos seperti dia, aku tidak kangen ibuku lagi. Hei, kenapa kau bicara begitu? Selama kau tinggal di sini, anggap saja aku sebagai ibumu. Tentu saja, Bu. Nandini, apa masalahnya? Biarkan dia tinggal di sini. Ya, pemuda yang kangen pada ibunya Tidak mungkin dia itu orang jahat Apalagi dia sudah menolong kita dari tikus-tikus itu Tentu saja, aku mempertaruhkan hidupku Bukankah istri atau pacar dari tikus itu bisa balas dendam padaku? Tetapi jangan takut, aku akan melawan mereka semua demi ibumu Oh ya, kita harus apakan mayat tikus ini? Uh, kita otopsi, kita bakar, atau kita buang saja di tempat sampah Bagaimana, Bu? Uh, tinggalkan di sana, tinggalkan, jangan mendekat Eh, kenapa kau jadi takut? Ini bukan pertama kali kau melihat jasad, kan? Eh, aku berkata benar, Chris, kan? Kris, aku bilang jangan mendekat, jangan uh, Apa? Kita makamkan atau kita masukkan di ruang mayat? Dengar ya pergi dari sini bawa pergi perasaanmu uang kosmu dan pergi saja jangan kembali lagi Ibu tunggu apalagi kembalikan uang kosnya dia tidak boleh tinggal bersama kita ah uh, iya nak uh, dia uh, uh. nona tolong kau jangan mulai lagi memaksa ibumu secara emosi begini itu tidak bagus Nandini kau sudah pulang nak. sudah bertemu dia, dia anak kos baru. Kebetulan dia ini adalah dokter magang di Rumah Sakit Suryadaya. Dunia ini memang kecil. Tidak, Ayah. Dunia tidak kecil. Otak orang ini yang kecil. Minta Ibu kembalikan uang kosnya, Ayah. Dia tidak boleh tinggal di sini. Kenapa, Nak? Ada masalah serius? Dia tidak bisa bersikap serius, ayah. Dia selalu bercanda dan main-main. Dengar ya, kau tidak bisa tinggal di rumahku. Ambil uang kosmu dari ibuku lalu pergi dari sini. Uh, Nandini, uh, uh, sepertinya kita harus bicara sebentar. Ayo ikut ayah. bisa melihat masalah sebenarnya nandini kau terlalu serius menjalani kehidupan ini tetapi aku dokter Chris Raj punya jalan keluarnya untukmu satu dosis kegembiraan dan satu dosis tawa dan aku tidak akan pernah pergi sebelum aku, aku akan tetap kos di rumah ini 24 gram. Ayah punya kalung 12 gram, nah. Kata sudah preemal minta kalung 24 gram bukan 12. Ayah sudah siapkan acara sederhana. Tapi permintaan tambahannya, ayah tidak tahu bagaimana cara untuk memenuhinya, Nak. Apa-apa selain Rumah warisan ini Tapi uang dari anak kos baru itu Bisa memenuhi semua permintaan lain Dari prema Jika kita kembalikan uangnya Maka kita Harus Kembalikan kalung emas ini juga Kita harus beli kalung 12 gram Kita terpaksa membeli Serah-serahan sederhana Bukan istimewa. Sudah menginginkan acaranya meriah, nak Dan itu juga tidak mungkin Kita terpaksa mengadakan acara sederhana Tolong jawablah, nak Kita harus bagaimana? Apa kita harus menuruti mereka? Jangan pedulikan kata-kata Nandini Kadang dia agak sedikit kasar Bu... Kadang-kadang, dia harus diajari tata kerama. Aku harap tahu kasar itu tidak baik bagi kesehatan. Mudah marah itu, berbahaya seperti merokok sebanyak nampak. Oh ya? Yeah? Iya. Hmm. Yeah. Tunggu. Jika kau tetap asal bicara, kau akan terluka parah. Jawab pertanyaanku, siapa nama lengkapmu? Dan dari mana... Asalmu. Begini, aku dari Delhi. Nama lengkapku Dr. Krish Nama panggilanku Kris. Dan seperti yang kau tahu, orang normal tidak marah padaku karena aku sangat manis. Benarkan bu? Ah, uh, ada pertanyaan lain? Di mana kau kuliah kedokteran? Houston dengan nilai 55 persen hmm. 55 persen? Tidak ada yang bisa dibanggakan dengan itu Berbanggalah jika kau lulus dengan nilai 90 persen Kenapa? Siapa yang berkata begini? Dunia Apakah dunia sempurna? Tidak, tapi... Semua orang di dunia bahagia? Tidak Kalau dunia tidak sempurna dan dunia tidak bahagia Lalu kenapa aku harus mendengar kata dunia? Nandini, Lebih penting untuk bangga pada diri sendiri Karena dunia hanya mencari alasan untuk mempermalukan kita Dian kau, jangan berisik Jika kau mau tinggal di sini, kau harus terima beberapa syaratnya Syarat pertama, kau hanya bisa tinggal di sini sebulan Setelah uangmu dikembalikan, kau harus pergi Syarat kedua, jangan sampai siapapun di rumah sakit tahu kalau dokter magang kos di rumah dokter residen Aku tidak mau Kau memanfaatkan hal ini dan menjadi soak Dan ya, jangan sampai melanggar batasan Tapi, uh, aku tidak melihat ada batasan Bagaimana aku tahu kalau aku sudah melanggar batasan? Jika kau lihat kopermu di luar rumah Pada saat itu kau baru tahu Kalau kau melanggar batasan Oke, okay, oke, okay. baiklah Kau sudah mengatakan syarat-syaratnya tapi aku juga harus memberikan satu syarat Pak, boleh aku minta satu syarat? Oh iya tentu saja Aku ingin kau menjadi mentorku di rumah dan juga di rumah sakit Karena aku ingin menjadi dokter yang baik seperti dirimu Ini adalah cita-cita ibuku Syarat yang ketiga yang paling penting Entah di rumah sakit ataupun di rumah, jangan dekat-dekat Jangan muncul di hadapanku. Siap, sersap. <tuh> Lalu mayat tikus ini harus kuapakan? Sudah kuduga dia akan setuju. Aku akan bawakan popermu ke kamar di atas. Tidak usah, Bu. Tapi aku hanya ingin bilang, Ibu ini manis sekali. Dan Bapak, kau juga sangat pria. <tuh> <tuh> Tapi kenapa putri kalian galak seperti naga? Maksudku, tiap kali dia bicara, selalu menyemburkan api. Uh, sebenarnya tidak. Dia itu berhati lembut. Dan dia senang menolong banyak orang. Aku tahu. Sebenarnya dia sudah menolong nyawaku. Apa? Kalian tidak tahu. Kami ini memiliki ikatan. Beberapa hari lalu, aku mengalami kecelakaan. dan di depan banyak orang dokter Nandini Jadi, kalian kau orangnya pertama kalian bertemu di jalanan lalu bertemu di rumah sakit sekarang bertemu di rumah ini pertama Nandini menolongmu sekarang sekarang kaulah yang menolong kami sekali bertemu mungkin saja kebetulan tapi berulang kali bertemu itu adalah takdir Sebelum aku tahu yang sebenarnya Tidak ada gunanya bicara dengan ibu dan ayah Mereka akan khawatir tanpa sebab lupa dengan syarat ketiga. Aku memintamu jangan di dekatku. Iya baiklah, tapi aku harus menghormati hubungan kita. Hubungan apa? Hubungan baru kita. Apa? Hubungan antara anak kos dan pemilik rumah. Jadi sekarang tolong beritahu Nona Nandini, aku harus tidur di mana? Aku sudah membayar uang kosnya, tapi aku masih belum tahu kamarku. Jadi tolong katakan di mana kamarku. Rumah ini besar, terserah mau tidur di mana. Okay. Terima kasih Nona Nandini Wow Manis sekali Tapi tidak semanis aku Masih banyak yang harus kuajarkan